Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita mendapatkan kabar duka persahabat ya di sini ada sebuah kabar bahwa Emiril Khan Mumtaz putra sulung dari Bapak Ridwan Kamil ini sudah dinyatakan meninggal dunia walaupun jasadnya belum ditemukan persahabat yuk sama-sama untuk warga Konoha semuanya pecinta leslar sejenak persahabat ya kita kirimkan al-fatihah untuk anak baik putra sulung dari Bapak Ridwan Kamil, mudah-mudahan persahabat ya Husnul Khatima dan keluarga besar yang ditinggalkan mudah-mudahan persahabat selalu diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan, amin kita lihat juga persahabat di kabar Indosiar ini mengabarkan soal American Mumtaz, putra sulung dari Bapak Ridwan Kamil. Eril dinyatakan meninggal dunia meski jasadnya belum ditemukan hingga pesan pilu dari Ibunda. Ibunda tercinta, persahabat, ya, Ibu Atalia Praratia ini juga mengunggah sebuah postingan di laman akun Instagram pribadi miliknya dan ada sebuah kalimat yang sangat membuat kita terharu, persahabat. Kita simak kalimat yang diposting oleh Ibu Atalia. Real, Mama pulang dulu ke Indonesia ya. Mama titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya Allah Subhanahu Dimanapun kamu berada, insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Di sini, di sungai Are yang luar biasa indah dan cantik ini, mamah lepaskan kamu. Untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat, seperti yang pak wali kota sampaikan. Doa terbaik mamah dalam setiap laan nafas. Ini kalimat yang sangat mengharukan banyak orang, persahabat ya. Semoga keluarga besar selalu diberikan kesabaran, kekuatan dan ketabahan. Yuk sama-sama persahabat kita semua doakan untuk putra sulung dari Bapak Ridwan Kamil. Di sini juga persahabatnya tentu banyak sekali doa dan tentunya tanggapan yang sangat luar biasa dari para artis dan tentunya para pejabat juga ada di sini persahabatnya yang memberikan support dan dukungan untuk keluarga besar. Ada dari Atta Halilintar yang ikut menanggapi doa terbaik bu, kata Bang Atta ya. Ada juga dari Sahrul Gunawan, ini mengatakan, Amin, doa terbaik untuk Ibu Atalia dan Kang Ridwan Kamil sekeluarga Hedi Yunus pun ikut menanggapi teh tabah ya katanya tuh ya Banyak sekali para-para artis ini juga memberikan support dan dukungannya Untuk keluarga besar Bapak Ridwan Kamil Kita simak juga para sahabat Ada komentar dari Najwa Sihab yang memberikan support juga untuk keluarga besar. Najwa Sihab mengatakan doa yang tak putus untuk Teh Atalia dan Kang Ridwan Kamil. Sekeluarga insya Allah selalu diberikan kekuatan dan ketegaran. Kemudian para sahabat idola kesayangan kita pun Leslar ikut tentunya kasih support. Dengan memposting sebuah postingan foto yang diunggah oleh Ibu Atalia Bunda Lesi Kejora semalam mengunggah sebuah postingan foto yang sama Memberikan support yang sangat luar biasa Semoga persahabatnya ya Untuk anak putra sulung Kang Emil Ini tentunya Husnul Khatimah Sudah dinyatakan meninggal dunia walaupun jasadnya belum ditemukan Tetap kita doakan untuk keluarga besar Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk berikutnya, persahabat kita simak juga di unggahan nya Bang Boril Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video lagi berada di kota Bandung Masih, para ya, tim Leslar, para di kota Bandung Semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan untuk Leslar Entertainment Berikutnya juga, persahabat ya, Bang Boril mengunggah sebuah postingan foto Sedang duduk santai dan ada sebuah kalimat Bismillah, hanya tidak mudah Bukan tidak mungkin Harus tetap semangat Tuh, persahabat Nama Mas Gongli dan Rangga Syahid pun tag oleh Bang Boril Semoga, para tetap semangat untuk tim Semoga selalu menyuguhkan kejutan-kejutan bahagia Untuk kita semuanya Selanjutnya, persahabat kita simak juga di Unggah last Fashion Tuh, yang menanyakan, para outfit Yang dipakai oleh Bunda Lesi Kejora Kita cek aja dari blazernya Bunda Lesti Kejora, persahabat ya Itu dibanus harga 6.425.000 rupiah Untuk Zara, rok yang dipakai oleh Bunda Lesti 1.999.900 rupiah Sepatu yang dipakai oleh Bunda Lesti Sepatu kemarin bersahabat ya 2.256.548 rupiah dan untuk tas nih yang sangat mehong sekali dibanderol seharga 37.511.876 rupiah Berkah Barokah, semoga selalu lancar Rezekinya dan rezeki kita pun selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, amin Berikutnya juga para sahabat ada info dari Indosiar mengenai acara Dangdut Akademi 5 tinggal 25 hari lagi Yuk para sahabat ya kita tentunya doakan Bunda Lesti kejora mudah-mudahan menampilkan penampilan terbaiknya. Dan pastinya warga konon gak sabar banget ya, ingin sekali menyaksikan Bunda Lesti tampil di atas panggung Indonesia. Kita masih menunggu cindukan terbaru dan kabar selanjutnya dari idola kita. Kabar-kabar baik, vitamin-vitamin bahagia selalu kita nantikan dari Lesti dan Bilal.